yang sukses dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses jawabannya mungkin sederhana Apakah kamu sudah memberikan segalanya yang saya maksud bukan hanya sekedar usaha yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi muda tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu Jangan bohongi diri kamu sendiri Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah Apa yang selama ini sudah kamu lakukan Sehingga kamu merasa layak Untuk mendapatkan lebih Dari apa yang kamu dapatkan saat ini Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja Ya mungkin karena selama ini Usaha kamu juga segitu-gitu aja Kalau kamu merasa sampai saat ini Belum mendapatkan apa-apa Ya mungkin karena selama ini pun Kamu juga belum melakukan usaha apa-apa Belum belajar belum berani, kamu belum benar-benar memberikan yang sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil. Apa yang kamu berikan, itu juga lah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah. Bukan karena iseng, bukan juga karena keberuntungan. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu masa-masa dimana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. masa-masa dimana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. masa-masa dimana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegap layaknya seorang pahlawan. kita semua memiliki tantangan dalam dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga? Berani untuk menderita? Berani untuk terbentur, terbentur, terbentur Sampai akhirnya kamu terbentuk? Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi Tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya juangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya, tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalani hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun, tekun berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha, tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu,